Aroma berdarah merasuki area itu, sementara suasananya agak sepi saat ini. Sumber keheningan ini adalah sosok seorang pria muda yang muncul di medan perang dengan aura brutal di sekujur tubuhnya. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan permukaan dari pemilik figur ini, itu tidak akan dianggap luar biasa di tempat di mana para jenius berkumpul. Namun, tidak ada satu orang pun yang meremehkannya karenanya berbagai insiden dari sebelumnya memungkinkan mereka untuk memahami dengan jelas betapa bodohnya meremehkannya. Karena itu, ketika suaranya yang tidak keras yang dipenuhi dengan kegelapan dan kebrutalan menyebar, napas beberapa orang menjadi lamban untuk sementara waktu. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa aroma berdarah di tempat ini tampaknya menjadi lebih kaya. Pada saat ini, Ying Xiao Xiao buru-buru turun dari udara. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada yang serius terjadi pada Ying Huan Huan. Kakak perempuan senior Xiao Xiao, serahkan yang lainnya padaku. Lin Dong perlahan melepaskan wanita muda itu di pelukannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Ying Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Ying Xiao Xiao menatap wajah muda di depan matanya. Senyumnya tidak lagi seperti biasanya. Sebaliknya, jejak darah telah naik ke matanya. Ini membuatnya tampak sangat ganas. Namun, keganasan ini membuatnya merasa sangat nyaman ketika mendarat di matanya. Dia juga bisa melihat sedikit kelelahan di mata Lindong. Sepertinya dia telah melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi selama periode waktu ini. Ini akan sulit bagimu. Hati-hati, King -hati. Xiao Xiao menarik Ying Huan Huan dan memeluk wanita muda itu ketika hatinya sakit. Setelah itu... Dia menatap Lindong dan mengucapkan kata-kata itu. Meskipun dia sadar betapa berbahayanya situasi saat ini, dia juga dengan jelas memahami bahwa pemuda di hadapannya jarang melakukan apapun yang dia tidak percaya diri. Saudara Lindong, Lindong mengangguk sebelum dia berbalik. Setelah itu, sebuah suara indah yang mengandung kegembiraan dikirimkan. Kintan bergegas dalam sekejap dan muncul di depannya. Wajah cantiknya dipenuhi sukacita pada saat ini. Kintan sudah menghapus darah dari sudut mulutnya. Kemungkinan dia tidak ingin lindung melihatnya terluka. Namun, wajahnya yang agak pucat masih menunjukkan beberapa petunjuk. Lindung menatap wajah kecil Kintan yang agak pucat. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepalanya. Namun, dia tidak menegurnya kali ini. Namun demikian, matanya itu yang awalnya kaya dengan keganasan. Menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Bawa saudara Chen Gui dan mundur sedikit. Lindong melirik Chen Gui yang terluka di dekatnya dan berkata, Baik, King Tan mengangguk patuh. Mengingat pemahamannya tentang Lindong, dia bisa merasakan tingkat kebrutalan yang bergejolak di bawah wajah tenang yang terakhir. Mata Yuan Chang dengan acuh tak acuh menatap Lindong dari jauh ketika yang terakhir perlahan melangkah maju dengan tubuh yang ditutupi oleh aura brutal. Niat membunuh yang dingin dan menyeramkan melintas di matanya ketika dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. "Kupikir kamu akan bersembunyi sampai persaingan sekte besar berakhir. Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu benar-benar memiliki nyali. Tempat ini tidak buruk, namun lindung benar-benar mengabaikan kata-kata mengejek itu. Sebagai gantinya, dia menatap perlahan-lahan, menyapu medan berbatu yang luas, sebagai tempat peristirahatan terakhirmu." Itu seharusnya layak untuk statusmu. Namun, kata-kata selanjutnya Lindong menyebabkan dinginnya mata Yuan Chang menjadi lebih intens ketika yang terakhir sedikit menyipitkan matanya. "Kamu pikir kamu siapa? Tempat ini akan lebih tepat sebagai kuburan bagi murid-murid Dao Sek kamu." Jenderal Roger Bang Yuan itu, yang terjerat dalam pertarungan dengan King Ye sebelumnya, tertawa dingin karena kata-kata Lindong. Lindong meliriknya. Dia mengangkat kakinya dan membiarkannya jatuh. Sebuah afterimage segera muncul di tempat dia awalnya. Swoosh, Jenderal Roger Bang Yuan itu tidak mudah menyerah. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat bayangan itu. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya menarik kembali dengan eksplosif. Namun, tubuhnya hampir tidak bergerak ketika ruang di depannya mengeluarkan suara angin bergegas. Tubuh lindung muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tanpa membuang waktu dengan kata-kata, Lindong melemparkan tinjunya ke depan. Sementara Lindong melemparkan tinjunya ke depan, sisik naga hijau di lengannya mulai menghilang dengan cara yang aneh. Dalam waktu singkat, mereka telah meresap ke dalam kulitnya. Warna hijau pucat tampaknya muncul di kulit Lindong ketika ini terjadi. Banyak pola hijau bergoyang di bawahnya. Jika seseorang melihat dengan seksama. Orang akan menemukan bahwa pola hijau sebenarnya dalam bentuk naga hijau. Kekuatan yang mencengangkan melonjak saat mereka bergoyang. Kecepatan pukulan lindung sangat cepat. Bahkan Jenderal Gerbang Yuan hanya melihat lampu hijau yang berkedip. Pada saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan sudah mencapai dadanya. Dan mulai mengalir keluar dengan liar. Bang, suara yang dalam bergema di langit. Setelah itu... Semua orang melihat tanah di bawah jenderal roh gerbang Yuan tiba-tiba runtuh saat retakan mulai menyebar, seperti sarang laba-laba. Ekspresi wajah roh jenderal gerbang Yuan itu membeku pada saat ini. Dia perlahan menurunkan kepalanya dan menatap wajah Lindong yang acuh tak acuh di depan matanya. Sok dan ketakutan dengan cepat menyembur keluar dari dalam matanya. Lindong tidak melirik orang ini lagi. Dia menarik tinjunya dan menghindarinya. Setelah itu. Dia perlahan berjalan ke depan. Dia baru saja mengambil langkah ketiga ketika retakan tiba-tiba muncul di Jenderal Roger Bang Yuan di belakangnya. Sepersekian detik kemudian, tubuhnya meledak dengan letupan ke dalam kabut berdarah saat teriakan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seorang Jenderal Roger Bang Yuan, yang kekuatannya telah mencapai sembilan tingkat Yuan Nirvana, sebenarnya telah hancur berantakan oleh satu pukulan dari Lindong. Suasana di daerah itu menjadi sedikit sunyi. Segera setelah itu, beberapa terengah terdengar. Kemungkinan bahkan seorang ahli di setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam akan mengalami kesulitan melakukan sesuatu seperti ini kan. Kabut berdarah menyebar saat lindung perlahan berjalan ke depan. Para murid gerbang Yuan buru-buru menarik kembali dengan wajah ketakutan kemanapun dia berjalan. Wajah-wajah yang semula ganas itu sekarang diwarnai ketakutan. Ekspresi Yuan Chang gelap dan serius saat dia menyaksikan adegan ini. Beberapa saat kemudian, suara seram akhirnya perlahan keluar dari mulutnya. Kamu benar-benar berani telah membunuh seorang murid dari gerbang Yuan Aku. Sepertinya kamu berencana untuk menyeret semua murid Dao Sekmu ke neraka kali ini. Petik dua, Jangan khawatir. Nasibmu akan sama dengan nasibnya. Lindung mengangkat kepalanya, menatap Yuan Chang dan tertawa samar. Bajingan, ayahmu akan memisahkanmu hari ini. Petik 2, raungan yang sangat marah tiba-tiba terdengar dari jauh setelah suara Lindung memudar. Selanjutnya, semua orang melihat Leikian, yang telah dikirim terbang ke tebing dengan pukulan dari Lindong, meledak keluar dari tebing. Dia menatap Lindung dengan amarah yang tak tertandingi saat dia mengangkat kepalanya dan meraung. Mayastik Yuan Power bersiul dengan mengepalkan tangannya. Bilah lampu yang berkedip-kedip muncul, tubuhnya bergerak dan maju ke depan. Pisau petir di tangannya berisi undulasi yang sangat mengamuk dan tangguh karena memotong dengan marah pada Lindong. Momentumnya cukup mengejutkan; ini jelas serangan Leikian yang sepenuhnya bertenaga. Lindong mengangkat kepalanya, dia menatap cahaya pisau tajam yang berkedip dengan kilat. Sisik naga hijau yang awalnya menutupi kulitnya menarik ke tubuhnya pada saat ini, sepintas. Tampak seolah-olah dia telah menghilangkan semua pertahanannya. Sisik naga hijau mungkin telah ditarik ke tubuh Lindong. Tapi lampu hijau pucat samar-samar muncul di kulitnya. Banyak pembuluh darah muncul dari bawah kulitnya. Mereka bergerak perlahan. Muncul seperti naga. Kekuatan yang menakutkan dilepaskan saat mereka menjulurkan tubuhnya. Jelas, Lindong saat ini sudah menjadi semakin mahir di Green Heaven Materialist Dragon Skill. Sementara pemahamannya tentang itu tumbuh lebih dalam. Meskipun tubuhnya tampaknya tidak disertai oleh sisik naga yang perkasa, kekuatan yang bahkan lebih keras terkandung di bawah eksterior polos itu. Sisik naga telah ditarik, dan kepalan lindung mengencang. Akhirnya, itu dibuang dengan ganas. Mengaung, lampu hijau yang megah tiba-tiba meledak dari lengan Lindong, Samar-samar, sepertinya raungan naga yang dalam bergema di seluruh area. Segera setelah itu, semua orang melihat banyak naga lampu hijau di tinju Lindong. Dengan satu tangan kosong, dia bertabrakan langsung dengan pedang petir Lei Qian. Bang, Tander bergemuruh pada saat tabrakan. Lingkaran kekuatan mengamuk meletus seperti riak, menyebabkan tanah di sekitarnya hancur saat retakan menyebar dengan cepat. Nyah, murid Lindong samar-samar berubah menjadi hijau pada saat ini. Pola cahaya berkumpul di pupil matanya dan tampak seolah-olah naga hijau ada di dalamnya. Tekanan yang hanya bisa dimiliki oleh naga kuno raksasa, samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat ini, lindung seperti naga kuno raksasa dengan kekuatan untuk membalikkan langit. Tangisan dalam dikeluarkan dari mulut lindung. Lampu hijau melonjak dan kekuatan yang menakutkan yang sama megahnya dengan lautan menyebabkan ekspresi leikian berubah secara drastis. Segera, tubuhnya tersentak. Pisau petir telah dipaksa keluar dari tangannya, dan sosoknya juga ditembak mati dengan sedih. Lei Qian benar-benar dikalahkan dalam pertukaran langsung ini. Lin Dong menyaksikan Lei Qian terbang mundur dengan cara yang menyedihkan, saat aura brutal melintas di matanya yang sekarang hijau. Segera, tubuhnya berubah menjadi flash dan anehnya muncul di depan Lei Qian. Lin Dong, kamu berani di udara. Wajah Ling Zhen segera menjadi sangat beku ketika dia melihat bahwa Lindung hendak memberikan pukulan membunuh. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba menekan ke ruang kosong. Yuan power yang megah dan tajam mengembun menjadi bentuk tombak panjang yang menembak dengan kejam ke dahi Lindung dengan kecepatan kilat. Cah! Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 805, Pertempuran Puncak. Bang! Sebuah tangan mengulurkan tangan di belakang tubuh Lei Qian dan menekan punggungnya. Secara paksa menerima setiap bit dari kekuatan tanpa batas yang masuk. Memutar kepalanya, Lei Qian menatap Yuan Chang yang muncul di belakangnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya. Ekspresinya jelek ketika dia berbicara. Bocah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahap 8 Yuan Nirvana Yuan Chang menjawab dengan nada acuh tak acuh. Dia telah mempelajari tubuh seni bela diri yang sangat sombong memperkuat. Maka tubuh fisiknya sangat kuat. Dari kelihatannya, sepertinya dia juga mengalami peningkatan dalam aspek itu. Petik 2. Aku hanya ceroboh sebelumnya. Lei Qian berkata sambil mengepalkan giginya. Kamu bukan lawannya, jawab Yuan Chang acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit Lei Qian berubah. Meskipun kengganan memenuhi matanya, dia tidak membantah pada akhirnya. Dia tidak menahan sama sekali selama serangan sebelumnya. Namun... Dia masih terluka oleh pukulan Lindong. Dari ini, dia bisa melihat bahwa Lindung tidak sedikit pun lebih rendah darinya. Bajingan itu, kesuraman memenuhi mata Qian saat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ketika ia pertama kali bertemu Lindung di unik Devil Regent, yang terakhir mengandalkan trik murah untuk menarik yang cepat padanya. Namun, dalam rentang waktu singkat dua bulan, kekuatan yang terakhir terus meningkat. Sedemikian rupa sehingga telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dia tangani Apa rencananya? Saat ini, Zen juga turun dari udara Dia menembak Lindong sebelum bertanya pada Yuan Chang Aku akan berurusan dengannya secara pribadi Yuan Chang perlahan berjalan maju Tatapannya terfokus pada Lindong Segera setelah itu, senyum penuh dengan aura pembunuh muncul di wajahnya Aku akan memberitahunya bahwa harus ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi penyelamat. Oh, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Lin Zhen mengangkat alisnya. Sebelum melihat Lindong dengan geli, tidak perlu mempertanyakan kekuatan Yuan Chang. Bahkan orang sekuat Chen Gui telah kalah. Apalagi Lindong, meskipun dikatakan bahwa kecakapan tempur Lindong jauh lebih unggul dari kekuatan permukaannya. Bisakah dia lebih kuat dari Chen Gui? Berdesir, semua mata di daerah itu langsung memusatkan perhatian pada Yuan Chang saat ia mulai berjalan ke depan. Selanjutnya, tatapan beberapa orang berubah. Dari kelihatannya, Yuan Chang akhirnya akan bergerak. Setelah melihat ini, moral para murid gerbang Yuan agak pulih. Kilau memancar muncul dalam tatapan mereka sekali lagi saat mereka menatap Lindong. Tampaknya mereka juga sangat percaya diri pada Yuan Chang. Desir. Sementara Yuan Chang berjalan ke depan, suara angin terdengar dari langit yang jauh. Semua orang mengangkat kepala, dan melihat sesosok yang cantik namun tidak jelas berpakaian putih terbang sambil berdiri di atas teratai hijau. Itu Ling Qingzu, sebagai seseorang yang reputasinya tidak sedikit lebih lemah dari Yuan Chang di wilayah Suan Timur. Penampilan Ling Qingzu segera menarik beberapa tatapan. Bahkan langkah kaki Yuan Chang berhenti. Tingkat perhatian ini bukan hanya karena penampilannya yang cantik, kekuatannya juga ada pada level yang bahkan Yuan Chang tidak bisa abaikan. Keduanya berada pada tahap awal mendalam kehidupan, dan ini cukup baginya untuk berdiri di antara elit generasi muda dari wilayah Suan Timur. Ling Kingzu sudah terbiasa berada di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan. Mata jernihnya menyapu medan berbatu yang berbau darah. Sebelum bertumpu pada tubuh pemuda yang penuh dengan aura brutal, ekspresi komplikasi melintas melewati matanya ketika dia melihat bahwa situasinya telah berubah menjadi skenario terburuk. Sampai sekarang, sudah jelas bahwa tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk mediasi di antara keduanya. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Haha, <laughs> King Zhu. Aku sudah mendengar dari saudara wukun dari sekte berharga bahwa kamu memiliki hal-hal yang harus diperhatikan di wilayah iblis unik. Jika tidak terselesaikan, aku bisa menemani kamu," kata Yuan Chang sambil menatap Ling Kingzu, Senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. "Terima kasih banyak kepada kakak senior Yuan Chang atas perhatian kamu. Masalah Kingzu telah diselesaikan." Setelah mendengar kata-katanya, Ling Kingzu menjawab dengan senyum tipis. Itu bagus. Tolong izinkan aku untuk berurusan dengan masalah ini di sini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan kami. Yuan Chang dapat menemukan keterasingan dan kesopanan dari kata-katanya. Mengernyit sedikit. Dia masih tersenyum dan membalasnya. Ling Qingzu tidak menjawab lagi. Dia menatap lindong Yang belum mengalihkan pandangannya ke arahnya. Ragu sedikit. Bibirnya bergerak sedikit ketika suara lembut dan samar dibundel oleh Yuan Power. Berdering di telinga Lindong Kamu harus berhati-hati Iwan Chang tidak mudah dihadapi Petik 2 Ketika dia mendengar suara berdering di telinganya Beberapa emosi akhirnya muncul di wajah Lindong yang tanpa emosi Dia melihat Ling Qingzu melayang di udara Dan samar-samar menganggukkan kepalanya Melihat jawabannya Ling Qingzu tidak mengatakan apapun Teratai hijau berubah menjadi sinar hijau Membawanya ke gunung di mana sembilan surga agung kemurnian Peles sebelum turun di atasnya. Dari aura brutal yang terpancar dari keseluruhan tubuh Lindong, dia bisa menebak bahwa Sekte Dao telah menderita kerugian yang cukup parah karena Gerbang Yuan. Mengingat karakter Lindong, jelas bahwa dia tidak akan menganggap enteng ini. Karena itu, pertempuran hebat tidak bisa dihindari. Namun, dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Dari sudut pandang pribadi, dia cenderung ke arah Lindong. Meskipun hubungan rumit antara mereka berdua membuat kepalanya sakit, itu masih jauh lebih baik daripada hubungan antara dia dan Yuan Chang. Namun, di dunia ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat mengambil pertimbangan hanya dari satu sisi. Dia adalah murid dari sembilan surga tertinggi Kemurnian Istana, dan masalah ini bukan konflik pribadi antara Lindong dan Yuan Chang. Itu juga menyangkut hubungan antara dua sekte super kuat. Jika dia ikut campur, itu akan melibatkan istana kesucian tertinggi sembilan surga, dan hanya akan membuat masalah ini jauh lebih rumit. Karena itu, dia dengan susah payah tidak dapat mengganggu. Yuan Chang memandang Ling Qingzu, yang telah turun di puncak gunung, sebelum pandangan suram melintas melewati matanya. Meskipun kata-kata yang Ling Qingzu katakan kepada lindung dilindungi oleh Yuan Power, Yuan Chang bisa merasakan fluktuasi yang diciptakan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Ling Qingzu kepada Lin Dong, jelas dari komunikasi ini bahwa tampaknya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Selain itu, hubungan ini mungkin tidak sederhana, karena Yuan Chang belum pernah melihat Ling Qingzu seperti ini dengan seorang pria sebelumnya. Ufff. Yuan Chang menarik nafas dalam-dalam dan menekan gejolak dan niat membunuh brutal di dalam hatinya yang telah bangkit dari kecemburuan. Memutar kepalanya. Matanya berubah seram saat menatap Lindong. Kamu terus memberiku alasan baru untuk membunuhmu. Lindong tampak tersenyum ketika dia menjawab. Beruntung bagi aku. Aku sudah memiliki niat seperti itu sejak awal. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Yuan Chang. Sebelum tatapannya tiba-tiba menjadi beku. Yuan Power yang menghapuskan langit tiba-tiba menggenang dan meletus dari tubuhnya. Kekuatan Yuan melesat di langit seperti gelombang yang mengamuk saat melonjak dan bergolak. Yuan Power Yuan Chang jelas sangat kuat dan kuat. Karena dia berada pada tahap awal mendalam kehidupan, tubuhnya sudah mulai memproduksi kehidupan Qi. Ketika kehidupan Qi berasimilasi ke dalam Yuan Power, itu tumbuh tanpa akhir. Dan jumlah yang dihasilkan hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di bawah tahap kehidupan yang mendalam. Yuan Chang perlahan melayang di udara saat Yuan Power yang tak terbatas berkumpul di belakangnya seperti lautan. Menatap lindung dari atas, penampilannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia. Dengan tawa yang menyeramkan, dia berkata, kamu akan bertarung dengan apa. Saat tawanya terdengar, mata Yuan Chang langsung menjadi gelap. Dengan mengepalkan tinjunya, telapak tangan dengan marah menepuk Lindong. Bang, saat telapak tangan turun, kekuatan Yuan yang menghancurkan langit seketika melolong dan menjerit, langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa bercahaya yang turun dengan marah ke Lindung dengan cara yang mengguncang bumi. Mengangkat kepalanya, Lindung menatap telapak tangan raksasa bercahaya yang berteriak ke arahnya. Dengan mengepalkan tinjunya, sebuah kuali merah muncul dalam sekejap. Ini dengan cepat meningkat dalam ukuran, membawa cahaya merah yang menodai langit dengan itu saat berbenturan langsung dengan telapak tangan yang bersinar. Bang, fluktuasi keras dan liar membentang di langit ketika telapak tangan yang bercahaya itu pecah dan meledak. Kuali merah terbang ke belakang dan melayang di atas kepala lindung. Tatapan Yuan Chang sedingin es saat dia menatapnya. Gelombang fluktuasi kuat dan terik panas terus memancar keluar dari burning sky cauldron. Kuali itu benar-benar mendarat di tanganmu Yuan Chang menatap kuali merah mengapung di atas Lindong Dan tatapannya langsung berubah suram dan menyeramkan Adapun Lei Qian dan Ling Zhen Ekspresi mereka juga berubah Mereka tidak pernah berharap bahwa objek yang telah mereka habiskan begitu banyak upaya untuk mencari Secara tak terduga berakhir di Lindong Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melawan aku dengan mengandalkan harta Yuan murni? Tahap kekuatan aku yang mendalam, Yuan Power saja bisa melelahkan kamu sampai mati. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Yuan Chang. Kekuatan tahap kehidupan mendalam awal menganugerahkannya dengan Yuan Power yang jauh melebihi Yuan Power bersemangat yang dipancarkan Lindong. Meskipun dia memiliki harta Yuan Murni, Lindong masih bukan lawannya. Kekuatan Yuan kamu lebih berlimpah daripada milikku. Itu mungkin bukan masalahnya, namun... Sebagai tanggapan terhadap senyum dingin Yuan, Chang Lindong mengangkat kepalanya ketika tatapan sedingin es melintas di wajahnya. Tangannya tiba-tiba membentuk satu set segel tangan misterius sebelum menekan telapak tangannya di tanah. Bang-bang saat Lindong menekankan telapak tangannya ke tanah, fluktuasi yang sangat aneh mulai menyebar di tanah. Detik berikutnya. Orang-orang memperhatikan bahwa bumi mulai berubah menjadi sunyi dan tandus dalam kecepatan yang terlihat oleh mata langsung. Di bawah kehancuran ini, gelombang energi yang menakutkan mulai menyatu dari segala arah, sebelum sepenuhnya mengalir ke tubuh Lindong. Ini adalah, Yuan Chang menyaksikan pemandangan di depannya saat murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Kitab suci kesedihan besar, bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.